Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di hari di channel Pagi ini saya Akan hunting di satu lokasi Yaitu di Tiber atau Disebut dengan tikungan besar Di petak antara stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles di mana Tiber ini cukup unik ya kawan dia berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk U sehingga jalur ini cukup unik disertai dengan pemandangan di sekitar sini yang cantik sekali dan keseruannya, kawan, tonton terus videonya sampai selesai. titik hunting perleles garut kita langsung menuju ke beberapa pasport yang cukup menarik juga masih di sekitaran leles jalur petak antara leles Cibatu salah satunya ini saya langsung menuju ke stasiun Cibatu untuk mereka dan memberikan momen keberangkatan ke arah Batu menuju ke Bandung dan Jakarta. stasiun Cibatu perburuan kita belum usai guys dan kita coba maju lagi ke depan di sini saya berada di petak antara stasiun Cibatu sebelum stasiun Warung Bandrek. Di sini ada jalur yang cakep juga ya berliku-liku. Dari titik spot ini, kita akan menunggu pelepasan kereta api Pasundan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng. terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai tetap dukung channel kami ya dan jangan lupa klik tombol like share and jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti terus perkembangan dari channel kami terima kasih